Tarjim surat al falaq ayat 1-5 A'udhu aku berlindung Billahi kepada Allah Min dari asyayqani syaitan Ar-rajim yang terkutuk Bismi dengan menyebut nama Allahi Allah Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih Al-Rahim lagi maha penyayang Kul katakanlah A'udhu aku berlindung bi kepada Tuhan Al-Falaq Waktu subuh Min dari syari kejahatan Maholak Apa yang telah dia ciptakan Wamin dan dari syari kejahatan wasiqin malam yang gelap Iza apabila telah gelap bulita Wamin dan dari syari kejahatan Annafasati perempuan penyihir yang maniup Filum qad pada buhul buhul yang mengikat wamin dan dari syarih kejahatan hasidin orang yang dengki idha hasad